Oke kembali lagi bersama rumah Vlog Aduh Lapar anjir Masih pagi padahal Eh pagi deng Siang udah siang Jam 11 Jadi untuk video hari ini Kita mau ke Tempat treatment Jadi ini motor mau di treatment Tuh udah kotor parah kasihan dari pertama beli Belum pernah di treatment sama sekali Treatment kayak Apa ya Ya semi-semi detailing gitulah dari pertama beli belum pernah sama sekali makanya udah agak-agak ini kurang kinclongnya nih pengennya sih detailing full cuma kalau detailing tuh lumayan lama kisarannya tiga harian lah motor ditinggal jadi kita ambil yang biasa aja yang palingnya Express polis kayak gitu yang cepet yang sehari jadi pokoknya sehari jadi tapi motor jadi kinclong gitu. Karena kalau full detailing lumayan lama. Karena dibongkar semua kalau full detailing, dibongkar semua body bodynya Jadi sampai dalam-dalamnya. Jadi ya udah kita ambil yang yang cepat aja, express polis Kita panasin motor dulu. Oke sekarang kita lanjut ke tempat apa detailingnya lumayan deket sih dari rumah nggak nggak nyampe 10 menit lah jadi nggak terlalu jauh setelah sekian lama mencari apa mencari-cari tempat detailing detailing motor khususnya akhirnya saya menemukan itu juga saran dari ini sih tukang cuci mobil langganan pas waktu itu nanya mau ngepolis helm dia bilang bawa ke itu aja yang apa spesialis motor temannya jauh dari tawa lah matanya. tapi ini awannya hitam anjir kayak tanda-tanda mau hujan masa iya mau detailing terus Hujan beres di teling hujan anjir itu rasanya sakit sekali, cok. Lebih sakit dari apa ditinggal oleh dia? <tuh> Ini juga sekalian ngetes kamera lagi. Soalnya habis dirubah lagi settingannya, nggak tahu settingan yang kemarin kok kayak nguras baterai gitu. Gak nyampe berapa menit, udah drop baterai sampai 1% Nggak tahu dari settingannya atau dari baterainya, soalnya itu pakai baterai yang cadangan yang beli, padahal baterai ori. Masa ya baru beli baterai udah bocor, kan nggak mungkin, mana belinya mahal lagi baterai ori GoPro tuh. Itu aja dapat paling murah. Paling murah tuh berapa? Kemarin dapat 350, kalau nggak salah, 350, apa 360? Itu paling murah di tempat lain, 400, 450, di tempat lain, sama Orico Pro juga. Paling murah aja 350, anjir dua baterai berarti tujuh an baru dipakai bocor masa iya nggak mungkin sekali tapi kita coba dulu semua settingan kalau emang bener baterainya yang bermasalah ya udah kita return kembalikan masalahnya duit tujuh duit apa tujuh ratus co bukan duit seratus ribu kalau seratus ribu dua ratus masih mendingan, enggak apa-apa. Ini tujuh ratus anjir. Apa enggak <tuh> Ya kita kan bukan sultan. kemarin nyobain motor gas-gas itu gas-gas dirt bike yang GE 250, beh itu, anjir rasanya tuh enak sekali cok, mesinnya tarikannya, torsinya gede, ya iyalah gede 22 apa cc 250, terus looknya SE, tampilannya mirip-mirip ini CRF 250, kalau lampu depannya mirip WR 2,5, cakep parah cok kalau dilihat udah rangkanya Delta box aluminium dia masuknya spek special engine sih terus emang agak boros karena ya emang spek spek ini buat special engine enduro jadi handling apa bobotnya tuh lumayan enteng lah motor empat tak mesin 250 tapi bobotnya cukup enteng ukuran 110 kayaknya. Dan harganya pun cuma 39 jutaan. Nanti kalau ada rezeki kita beli. Nabung dulu ya kan. Buat teman sih ini. Jadi nanti kita beli buat ngisi konten trabas aja udah. Biasanya ada ibu-ibu nyelonong masuk. Pokoknya main lurus-lurus aja kalau ada ibu-ibu itu biasanya. Mau nyebrang kan? Bukannya lihat kiri kanan. Udah, main lurus hajar. Dikira mungkin kita punya apa punya mata batin ya. Bisa ngelihat motor dari jauh ya kan. Bisa tahu kalau ibu itu tiba-tiba ada di situ. Ini belok kanan kayaknya sekarang enggak. Dua arah kan? Oh ya. Yeah. Suka takut-takut kayak gitu kalau belok tuh. Takutnya manajer belok kayak dua arah ternyata. ntar kita buka maps dulu. Tempatnya di sebelah mana tadi tempatnya? Taunya cuma jalan ke sininya. Tempatnya nggak tahu sebelah mana. Masih lurus Terus nanti itu perempatan belok kiri Aku selalu salah Tingkah ah. Searah atau dua arah? Dua arah Ntar searah kita dilempar batu coba namanya bebeks eh bebeks motor care kok bebek salah Bebex motor care apa motor wax motor wax gimana cuy sulaman dimanakah ini tempatnya kok dari tadi tidak nemu nemu bebek motowex ini mah udah lewat kayaknya ini mah toko chat eh, toko kertas dek arul kamu kok bego sekali kamu itu salah masuk gang ternyata salah salah gang masih di sebelah sana berarti sebelumnya yang kelewat kan bener? eh bener nggak sih? Salah cow, ini tuh gang buntu ya Allah. Mana sempit lagi mau muter motor panjang susah. Resiko pakai motor panjang ya gini. Saat berada di dekatmu Mana ini gangnya Gangnya yang mana yang ini ke bukan Oh bener gedongan dua Kalau nggak salah tadi Saya belum beli rokok Rokok saya habis Saudara-saudara Ntar nunggu motornya di telling ini angin Gak bisa isep rokok Mana cu cari tempatnya seperti mencari jati diri belum menemukannya oh tadi, oh iya, sebelah sana woy, oh iya, perempatan atau pertigaan 1, 2, 3, 4 4, ding oh ini bebex motor Wax, Motoker, motor care bebex motor care Saya was detailing and coating. Ih, siapa yang naruh kursi di sini? Emang udah derta di kursinya di situ, coba. Kalau di sini mah nyucinya detail, maksudnya digosok-gosok gitu, enggak cuma semprot, tuh. terus kasih sabun, siram, udah gitu doang, gak digosok. Itu daftar harganya tuh. complete detailing complete detailing malah kalau supermoto masuknya large large 25.000 regular wash kita ambil yang ini aja express police 150.000 jadi buat ini apa buat ya itulah pokoknya cuci microfiber drying polish eh drying polish body satu step Finishing wax sealant, proses 3 sampai empat jam, tuh. Berarti motornya ditinggal anjir, 45-60 sampai Apa kita ambil yang cepatnya aja ya? Keramik sealant, finishing wax and sealant, tar desing. Ini 3 sampai empat jam anjirnya aja udah jam berapa? Setengah dua. Berarti selesai jam berapa? Kurang lebih enam bulan, ketahanan. Tapi emang itu sih lumayan lama prosesnya. Ini soalnya sama mau bikin ini juga apa helm, helm, helm, helmnya mau dipolis juga sekalian. Kalau helmnya ditinggal terus naruh kameranya di mana? Akhirnya setelah sekian lama dia di detailing, nggak detailing juga sih, maksudnya? Ya enggak full gitu. nggak full detailing. Ya, enggak tahu deh yang. Nanti lihat aja lah. grimis. Oh, enggak. Itu jentik-jentiknya, mau ternyata. Kirain efek grimis. Ah, nanti kita lanjut lagi. Kan udah dibilang, untung belum diprosesin motor. Tuh, liatin Hujan anjir nah kita balik besok aja pagi jam-jam 8 jam 9 kita taruh terus kita tinggalin nanti sorenya ambil soalnya sekarang hujan Cok. di ntar selesai malah kotor lagi kotor gara-gara hujan oke kita lanjut lagi nanti besok mau matiin kamera soalnya nanti kita kena air lagi dicuci motornya. Kita nggak jadi detailing, nggak jadi express polis Jadi yang ngambil yang mana ya? Ini dia. Keramik silen Untuk supermoto masuknya yang LEDs, large, tuh. large tuh. XL large atau extra large clear. Pokoknya ini 65.000 apa 70.000 gitu kalau nggak salah tadi. terus untuk ininya 6 bulan durasi ini. Apa perlindungannya? Ketahanannya sampai 6 bulan, pengerjaannya 45-60 menit. Tadinya mau ngambil yang ini, ekspres polis 150.000, eh, supermoto maksudnya, maksudnya, lari, Bukan ekstra large, berarti di satu tiga Cuma lagi penuh, udah diboking duluan. Jadinya, <coughs> ya udah, kita ambil yang krepe, Apa keramik silen aja, nggak jadi express polis. Karena kalau express polis nih lumayan lengkap Ini keramik coating 6 setengah Komplit detailing 8 setengah 850.000 Cuci komplit lepas body, Polis body 3 step Dan laminating coating Ini kalau ini, ini lama komplit detailing Ini pasti ya dua tiga hari lah kalau komplit detailing Soalnya dibongkar semua Jadi kita ambil ini aja Keramik silen sama ini sih apa helm ini juga mau dipoles udah ini apa agak-agak baret kecil karena kemarin habis digosok sama saya nggak tahu mungkin salah kain kainnya terlalu kasar jadi ya yaudah ini banyak yang nanya ini helm apa ini lead motor 8 cuma di repaint lagi jadinya warnanya beda gitu nggak ada yang sama jadinya kita cuci motor sama itu tadi terus helm kalau helm enggak tahu berapa kayaknya lebih murah deh nanti kita lanjut lagi kalau udah beres Oke jadi ini dia hasilnya Anjir udah kinclong lagi dia setelah sekian lama nggak pernah di manjain sekarang udah dikinclong lagi tuh buh sampai dalam-dalamnya cuk mesin-mesinnya kinclong semua mantep akhirnya kamu kembali kinclong ini paket yang ini keramik silen cuma 65000 Hai sama itu moles ini juga helm nih mengkilat lagi dong kalau helm moles sama keramik silen tuh habis 150000 tuh mantep ini di bebek motor care Daerah Mojokerto, jalan apa sih namanya ini? Jalan Gedongan, Gedongan Nomor 35, Mojokerto. Mantap. Ini sekarang kita mau lanjut masang knalpot tuh knalpot barunya dari tas. Tadi baru datang knalpot barunya, Radamel. Nanti lihat aja kayak gimana knalpot barunya. Sekarang kita mau lanjut lagi, udah kinclong Soalnya kemarin tuh hujan pas datang jadi nggak apa belum selesai udah hujan akhirnya ditinggal motornya <coughs> ditinggal biar gak kotor lagi soalnya kalau dibawa pulang nanti kotor lagi karena hujan oke okay, kita lanjut lagi nanti tunggu aja video ganti knalpotnya karena ini mau langsung ganti knalpot biar sekalian ngonten gitu oke okay. <coughs> see you next video